Got a friend in me. bro, apa kabar semuanya? Lo mabrur. Jadi kalian yang mabrur ya, kita bakal mau gacha. Skin legendary terbaru nih ke SPRO bro ya. Ini kalian lihat ini kayak suasana baru <laughs> Kalian yang nonton video sebelumnya pasti paham sih, loh bro ya. Oke, langsung aja kita buka draw-nya uh, eh bukan ini bro. Apaan sih? Nah, nah, mana-mana. Nah, ini. Oke. Okay. Nah, SKS. Oke, uh, model ini keren banget sih. Ini mau Bruno Rotoc. Keren sih menurut Rotoc ini. Oke, okay. uh, Oke. Okay. Kita lihat hmm, karakternya. ini Ngeri, cuy. Karakternya. Ah, ini si ngeri banget. RK 117. Terus ada charm. Di mode Wow, ini mau apa ini. Mabru, ya? Ini mabru, ya, langsung aja deh. Kita langsung gajah saja, mabru. Ya, yuk, sebelum kita gacha, berdoa menurut cewek masing-masing, Berdoa mulai. Yuk, mabru, eh, tapi kita nonton trailer dulu, cuy. wow gokil oh, moonlight moonlight <laughs> oke mabro ya langsung aja gajah 1 jb pistol, oh, pistol. pistol gede banget. banget sih yuk langsung lagi dapet apa nih mabro dapet apa langsung dong izinnya lah parah sih kalau nggak dapet legend 120. Ayo langsung. Winser. Ah, kita cep pada ya. Kita gas lagi. Kalau keren sih ini mau guruh. Wow. Keren. Ya, ini lebih suka yang ini daripada yang legend dari mumi-mumi itu mampu Tapi yang mumi juga bagus ya. 800 CP 1.300 CP. Kapan lagi oceoki lo, Bro? Ini udah lama banget masih nggak dapet ya. Enggak dapet draw ke Ya, ini draw grup 1 2 3 4 5 6 7. Ketujuh termasuk oceoki lo, Mbak, Bro, ya. Maksudnya gak perlu ngeluarin banyak-banyak sampai 10 k CP udah dapat skin aja lo. Wow banget sih ini ma bro keren tapi lucia ya, lihat dulu karakternya apakah worth itu untuk di draw? kalau misalnya worth it, yeah. ini ya, bakal ya ya mau coba draw tapi kalau enggak ya mungkin nggak usah lah ya kita dapat skillnya jinnya aja tapi kayak bagus sih ya, ma bro ini kayak kayak kunti gitu ya hahaha beti beti beti uh, kayak kayak bonge gitu hahaha oke oke oke yuk let's go seribu doros ya lucia ah ya lah langsung karakternya para batin sama bro ya 2.800 wow lumayan Oca ini nggak full jadi kayaknya Oca nggak perlu draw terakhir AK117 full ya nggak perlu dan CP nya ga cukup ternyata eh kok bisa ngepas gini loh Oce kira CP Oce tuh cukup buat semuanya misalnya tadi oca enggak dapat diawal tuh skin aja atau karakternya berarti tuh salah satu dari skin aja atau karakter ada yang enggak oca dapat, Ma Bro. Wah ini sih terasa koki ya, nggak nyampe sepuluh ribu Oce, nggak nyampe sepuluh ribu kan, ya kan, ya kan? Wah koki, Alhamdulillah, ya Nas, sejak sekian lama, tuh, bah, mantep loh Ma Bro ini. Keren sekali, sekali terbaru Tadi kayaknya Oca ada salah sebut SPR ya Tapi Oca nggak tahu sih oke kayak ada salah sebut feeling Oca begitu Tapi kalian yang nonton yang tahu mau bro ya Yuk yuk yuk mau langsung ke training dulu mau bro ya? Ini kita tes dulu di training Mood ya, BTW skin legend dari SKS kedua Kalau nggak salah ya Yang pertama tuh warna ungu Yang icon rosatnya kayak dajjal ya Mata dajjal ya. yuk yuk yuk Let's go. Uh. Uh. Yeah. Wow, suaranya ini tuh sangat nyaring sekali membunuh Naruto Coba kita install Uh, oke. Okay. Bagus sih. Modelannya tuh kayak kita pakai senjata salt rifle, ma Bro. Gak lebih ke marksman atau sniper. Uh, penyeri penyeri kuping eh kalau misalnya volume kalian gede ya ini sih sangat tidak disarankan ya ini menurut saya kecilin aja suara kalian step ini bisa samar-samar takut nih Ini namanya juga pacmen atau ala-ala uh, sniper gitu ya senjata-senjata sniper ya pasti suara gede sih malu ya Oke, nice. Ini sih sebenernya masih enak-enak aja, maaf ya. Tapi, yaudah, udah. tadi kita lama-lama di training mode langsung aja kita main ke rank kecil. Let's go, maaf Bru. Tali nih. sekarang kayak gimana sih rasanya, manjir. Apalagi yang skin Legendari baru, ya. Yeah. Maksudnya nah, sih pake yang mata dajjal itu, itu enak banget ya Wah ngerti lagi sih gak apa itu kan di setan apa gimana maaf Saya tanya itu yuk yuk yuk yuk let's go ya gila bro lo kok sama banget sih tanya sama aja oh, kalau Saya tanya sama siapa? apa, -apa ya. Kali -kali itu, itu terlalu banyak gerak-gerak ngarotolce -gerak ya. itu dia bisa ngekill lebih cepat enggak sih nggak apa ya itu game dia yang pas respect ya, Tapi yang mati gue enggak apa-apa. Let's go ke tugas lagi, bro, oh, ya. ada mau sniper mengerikan ini sih mengerikan sekali sih. bro ini tahu bisa apa enggak? medak kenapa harus medak sedih sekali mm -hmm. ayo mati lo mati bro mati, mati. drop the bomb yes okay. yeah. kita oh, cuma naik atas wow wow aduh Akhirnya oh, di elah dimotong coba oh, ya. ya. oh. satu satu satu kill aja gitu loh ya dikit banget lo ya oh. siapa yang lempar bunga sih oh, kok itu bunuh ya <tik> ini ya tipis banget dan cuma ngekill 3 best tapi ya menangkau jago ya bukan main brain master atau ya kan yang lezen jago halo uh <tuk> ini lucu udah jarang banget ya? Wario, nih main sama orang luar indonesi Temu itu rata rata kebanyakan ya orang berapa <tuk> ya, satu rupanya ada di yang tadi makannya bisa enemy ocak nice bomb ya kalau di nrp tim juga mereka ini ya, itu lebih bagus lah mereka komunikasi lebih baik ya coba channel. let's go deh sekarang lagi ngobrol ya des dan jal. ke sini. Menurut aku sini. Karena um, ya. bahaya tahu saya. Ini ini dari kira apa memang itu jauh banget. Tadi aku dapat satu Tapi oce langsung di kill lagi lah. Oh Ini sih sangat-sangat Ngeselin sekali mau, bro. Down. Huh. Aja. Enak lah ya guys Mau jarak gitu. tower nih mau, Be -be. Emang ini less small gitu. Wah, gua jadi kepikiran enggak, best, Maka, kita best juga. maksudnya bisa kalian pakai. Tembak lagi, Bro. Pistolin kalau bisa. ada trofi di sini Wow. Kenapa kita tidak sadar ada orang? <laughs> satu dong di satu, satu, satu, satu. Barusan ada orang nge-troll tuh Mata -tik... Mata -tik ini menurut cek keren sih, ya bagus lah ya. Standar batu, omongan keren, bagus ya ampun. Ini kan sekitar mah perlu jangan ini masih pakai dipake... yang motor pakai serbunya buat SKS M, pakai SKS dajal tuh ya. Taktikal suppressor yang my piston load barrel, my pistol kastok, extend magazine A dan granulate. Kayaknya tapi sih motor cek nih ini strafingnya itu agak berat banget, ya. Walaupun ini, ya, sniper, -sniper gitu, ya, termasuk marksman, sniper yang gak perlu strafingnya Bagus, tapi menurut lo lumayan berat. Ya, tapi kalau kalian terbiasa, gak apa-apa karena ini lagian juga buat banget dokter-dokter aja sih buat player anchor, yang nge defend defend gitu lah bagus buangnya Ya udah mabro, makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke temen kalian jangan lupa subscribe serta tekan loncengnya ya mabro ya dan kayak gitu jelek di kalian nih kalau kalian mau beli akun COD yang bagus banget ada skin legend akun meetingnya bahkan meeting sampai level max. apalagi kalian bosen dengan akun kalian atau kalian masih player baru dan butuh akun langsung aja follow instagram ayo kita dan langsung beli sana ya mabro ya Ini see you mabro, udah deh semua yaudah See you next.